Berikut contoh dari satu keluarga dengan satu NPWP. NPWP suami dan istri, sama putra bekerja sebagai PNS, dan istrinya Nabila bekerja sebagai karyawan swasta. Berikut perhitungan pajaknya. Gaji putra sebagai PNS sebesar 10 juta rupiah, sedangkan gaji Nabila sebagai karyawan swasta sebesar 8 juta rupiah. Dari hasil perhitungan penghasilan neto suami disetahunkan sebesar 108 juta rupiah Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Dengan status kawin dengan tanggungan satu anak atau K1 sebesar 63 juta rupiah Maka penghasilan kena pajak sebesar 45 juta rupiah dan pajak terutang sebesar rp rupiah dan telah dipotong pungut oleh bendahara pemerintah dengan mendapatkan bukti potong 1721 A2 sedangkan istrinya Nabila berdasarkan perhitungan penghasilan neto disetahunkan sebesar Rp90.000.000 dikurangi PTKP Rp54.000.000 maka Penghasilan kena pajak sebesar 36 juta rupiah dan pajak terutang sebesar 1.800.000 rupiah. Dan telah dipotong pungut oleh perusahaannya tempat dia bekerja dan mendapatkan bukti potong pajak 1721A1.